ena eta si tukang hujat setiap hari pikirannya jahat ora ngerti biacara ning video era kemenik bocah kaya Terima kasih. Aku elingal ke aku aku pengen ning sandingmu Si me kasih lakoni tresno suci nganti ikhlas tekan mati neng nyata neng ngapusi citro iki netes ilohku militeres neng pipi kisun okay, mas sap punya jangganggu kopi cari yang lain sudah ter jadi peng. anjing a n j i n g senikmat-nikmatnya makan di luar lebih nikmat makan di lima kotak mendatar huruf keempat a apa ya a di kamar masuk kamar tapi ya pas kamar, tapi ndak marah aku. Di Oh, oh cocok iki ditelan. huruf keempat kan A. Boleh, iki kecil iki gampang iki. Apa iki? pertanyaan bu sing angel Ikan bernafas dengan hele-hele huruf ketiga ang, kecil banget iki pelajaran apa iki dengan T E N angpas dengan tenang terakhir terakhir terakhir terakhir utaknya ndak jalan ndak kerja jawab ini 5 huruf menurun seseorang yang memimpin desa itu kalau dipanggil pak Ya, noleh lah. Pak, noleh awake. Oh, uh, jajal ya, ya, lagi Mas. Mas Angga. Ah, bener to. jawabannya noleh. N O L E H. Sampean nyapa nang kene. kini kene Mas, kene Mas, ndu kene Mas. Kong ndi sampean? 5000 nggih penglarisan kesampaian pembeli pertama ya? rado tak kaya-kaya aku dodol kat subuh mas kabar tubuhan tak usah ini bawa sitok orang aneh pembeli mas bawa yuk tuku mas mang-mangnya Ati bakal goblok sekolah tutup mas dodol yang kini Yo, timbang neng omah mek, kelimbrak kelimbru, budre gese tori. ini kan aja ya, nenek perjuangan, kisah Wang Gusti Alahyo untuk pantas. Dengaren bener omonganmu. Tua, tua yang mencodot. Bener aku pelem bangang codot. Jadi ya bodoh, pele mas. Tapi kan, gay emm mesti lesar woi. kok nanti sampean mas kena jauh ngam, Nuk gak kira oleh badminton kok isu badminton nih loh badminton yang gua raket saya tak kok, mas Gitar renek senarnya apa porang enek lah raket enek nah um enek senari bayi bodoh-bodoh kena yang genggam pak Mas oh iya, yo <tuk> tapi genggam pak raimu cok noh lebih ya waktu ya kalo nggak mau menutup mas itu tuh duit makin mas bisa gak? mas, mas, mas batuku pentolku orang itu ngitung gak ada beledro mas mas sampai duitnya sama nombor ini mas aku kan jalan utila ini mas ini kalau nyitan Walah oh, mas, mas. Tuku pentolku ya, mas. Sangga, masangga. betul Tuku pentolku, mas, mas. Ya, tak ini ya, ini loh kang. Aku ini koyok gini gini adikku yang baru selesai sekolah hi Gue ngerti dewi, uang tuh aku uang lurus nggak ada kabar Sekolahan kan libur tuh mas. Mas SPP ini bayar. Nggak ketentuannya kok kau nunggu nol? Kan? Tapi masih ya, aku ras sekolahi ya, adik uyo. Ya, kudu tetap lay jasa nol. Aku sudah kosong ini ki. Aku bersyukur banget nih nanti upaya lek mudiin. Kegangon turu. Natoi ya, jasa ya, yuk penting mas yo. Ya. Iya kan? Tak cerita nih mas yo. Ya. Iya. Aku ki mas yo ya, metutulan pentol. Oranye aji nih di mata wanita. Tapi masalah pendidikan, Mas. Aku wegah kalah. Aku biyani tahu kuliah nang Amerika, Mas. Nang Harvard. Harvard. Harvard. Jupo SGI Jurusan apa to, Kang? Jurusan pengolahan padi. Apa ya enak pengolahan padi? Ada, di Amerika ada di sana di Harvat itu ada jurusan pengelolaan tadi eh, sik mas tak tahu kok ya? apa? jereka ada like maskeran bendino itu kan neng wajah putih tuh so, mas berseri-seri gitu jereka cewek-cewek gitu mas? laku loh mas bendino maskeran ini mas ya awan bengituruh eh. maskeran terus nih kok panggang ini? si dimaksud kang wedok wedok ini maskerai gitu kang, untuk maskeriki. salah aku. yuk klaru, gue gini mau gimas keribrawiri. Ya, aku bahan mendoiran untuk gue loh. mulai aku. semua nama sanga. oh. Alhamdulillah, akhirnya ada bocil kesukaanku. berapa sih rasa? seribu pak. Seribu dikit loh, dapatnya? Apa -apa, ya. apa -apa, ya. apa -apa, ya. Enggak apa-apa ya? he? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Telung ewul deh. Gue sampein tak pijetin, bonus pijet tiga ribu. Hmm, enggak eh. Ya. apa limang ewu. Tak keramasin gue sampein. Kayak keramasin di wala nah, lah, busi. Eh, tak keramasin di sampo Pake zing Bi. Bi. Pakai sing loh, samponya. Gimana? enggak eh. Ya. Seribu. pak jamu ada nenek ongon ini tidak boleh bilang gitu itu namanya saru ya kiro nggak nih uang isin isini sampai yo oke pedes seberapa gimana pedes nah loh lo lo lo lo kalau ini uang mainan nah ini uang mainan deh uang gambarnya berbi main baseball gini loh wes gini Dek ya sampai namanya siapa? Faiz Faiz Dek Faiz sampai pulang dulu ya minta uang mamanya seribu ini uang Barbie baseball ini tidak payu loh Dek ya ah. tidak payu tuh dibelikan Barbie main baseball ini ingat Barbie main baseball ini uang dolanan ya ya sampai pulang dulu minta uang mamanya ya ya Ya,レシって ya, ben no? Loh, kan udah digerujuk saos. Harus ya. sido loh. Heh. Dek. Iki piye toh? Iki kok <tuk> sampean mesti digerujuk saus tidak ndak sido, Kamar mau? Ya. Cek, saya dulu deh. Oh. yo yo Kok malah melu aku? Lebih aku mau belok. Yuh! apa? Hei, hei, hei. Anak Gak ada sekolah online barang ini layangan. Pulangan online dipaketan. duwe. Orang bocah sing langsung keturutan ngunukui. Gini, papa peneria aku sanggol nih, kena tangge nih warung kopi, keliat wifi. Mas mau gini isuk, ngamen sore ngaret, orang ramai nggimbar kopi mutok, butuh beras, butuh madang. Kado si Ciu sendak. Mbas, mau gue apa? Mau gitu cuci? Orah, mau disilahkan cak. Kok? Karena mau tangge. Gak di tangge mak nyentak orang kire. Nyatok Yopie ya, saya ikhlas ya aneh ya, Sengutangin mas mah i. Jadi berat Wongi saya sekali pengen tuh dok Pak gelo. Pa ya, pa Hei, nah, mau. Wah, anak ibu mau ngenek, loh, Pak. Iya, anak ibu mau ngenek, itu, Pak. Is, is, kok iya, Ren, loh, Pak? Is, lumayan, kayak keraton. Eh, kipen, toli, pikod, itu, jadi, itu, mamanya. Pengontuku oh, pentol kau ditinggal melayu, warnanya anti kue. Nyoi, kipentol deh. Wih, jalur duit mama burung. Hei, woi, sopo kue waninya ini anak kue? Wih, jalur duit mama lu, kok. Hei, mm. tak susah, Kak. Ratu duit kue. Hei, hei, hei, hei. Oh, sulang, pulang, harga anak kue. Wah, apa? Biar nenek kuku nipper. Ratu yang di Ayo, ayo, ampun mana? Ayo, pani waninya aku mau mengenalkan. Ayo Yo Sholatu salamun 'ala tu Rasulina Sholatu salamun 'ala Yasin Habibilah Zaman saiki kudu semangat semangat kudu sampe ubah-ubah sambat A tindak no sholat lan akei tirakat Mergo bukap obat lo, lo, uh, uh, uh, ala Sholat uloh salam uloh Al-Tawa Rasulillah Sholat uloh salam uloh Alayasim Hamidillah Susah edad di pengangguran Yom, Seneng sholat uloh salam uloh Ora oleh kemasukan Good. Opo eneh yang dua angsuran Kisah sisah aku gendeng tanah